<tuh> Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya kawan-kawan Kembali lagi bersama channelnya Yadidia Rahman Dan pada siang hari ini saya sedang berada di uh, kantor desa Dan pada siang hari ini saya akan membahas tentang Uh, Pulau Seliu Apa sih Pulau Seliu Sedikit pengetahuan saya Yang saya tahu Mungkin saya informasikan kepada kalian Kawan-kawan semua Jangan kawan-kawan uh, Jangan cuman Tahu jalan-jalan kan? Jalan-jalan ke Seliu Apa sih di Seliu itu Ada apa sih di Seliu Mengapa sih namanya Seliu Musim apakah diselius? Oke, okay, kawan-kawan, pada kesempatan siang hari ini, saya akan membahas tentang nama. Insya Allah, ya, insya Allah benar. Nah? Kalau misalnya adanya salah, mohon dikritik dengan berkomentar di bawah ini. Serius. Seliu itu pada <kuh> Awalnya sih Cerita uh, Nenek Nek Nenek moyang kami dulu Bahwa seliu itu Katanya berasal dari nama Liu Liu <kuh> Ini dia Liu Liu Seliu Uh, sepintas Dalam pikiran kita Kalau misal seandainya kita Sering main ke uh, perkampungan Atau sering main ke Tempat-tempat uh, Yang <tuh> eh, perkampungan pokoknya Dan pada zaman uh, Dahulu Liu-liu ini digunakan Untuk digunakan untuk uh, kita di sini orang Seliu untuk membawa kelapa membawa buah kelapa. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya itu di sini itu belum ada mobil, belum ada motor belum ada sepeda pun belum ada. Jadi orang-orang di sini itu uh, Kalau mau Bawa buah kelapa Bawa Kayu bakar Itu menggunakan liu-liu Mengapa sih namanya liu-liu? Pasti kalian belum tahu Liu-liu Pada dasarnya Kalau misal seandainya yang ini, seumpamanya so, kita uh, membawa beban. Ini beban, beban. Semakin berat beban. Yang di uh, Liu Liu ini, yang di keranjang utamanya, ada 30 butir. Oh. Dia semakin kuat tekanan rodanya. apa hubungannya kata kalian kan apa hubungannya kalau misal seandainya beban berat dengan nama liu liu jadi liu liu ini kalau misal saat tekanannya semakin kuat tekannya semakin kuat dia akan menimbulkan suara liu liu liu <tuk> dia akan menimbulkan suara liu liu liu betul Ya, saya taruhkan dulu ya. Jadi ini dulu buat orang nenek-nenek uh, moyang-moyang kami dulu buat kelapa, buat aku kelapa. Jadi belum ada dulu, dulunya belum ada sepeda, apalagi mobil. Dan motor jadi mau angkut kelapa kayu bakar dulu pakai ini, dan seliu itu juga terkenal, juga sangat terkenal di seliu itu. Penghasil kelapa terbesar se-Asia, katanya, penghasil kelapa terbesar se-Asia, jadi. Buah kelapa yang di seliu ini dulu Dan sekarang kan Kalau misalnya seandainya kita dari seliu Mau ke Belitung Mau ke Belitung itu kan Melewati pelabuhan Teluk Gembira Ya kan? Dulu Dulu tidak Jadi Kapal-kapal besar Dari Jakarta Dari Malaysia Dari Singapura Itu langsung langsung mendarat, merapat di pelabuhan Pulau Siliu yang sekarang ini. Dulunya, dulunya air tidak sedangkal ini, dalam airnya, jadi kapal-kapal besar itu bisa masuk semua dan di tepi pelabuhan uh, pulau Seliu itu dulunya ada gudang kelapa yang sangat besar, ada gudang kelapa yang sangat besar. Jadi uh, orang-orang nenek-nenek, nenek-nenek kaki-kaki dulunya kalau misalnya seandainya dari uh, dari perkebunan Kalau misal seandainya mau jual kelapa Langsung ke pelabuhan Dan seminggu sekali Seminggu sekali kelapanya Wah tumpukan Bagaikan gunung Kata ceritanya Saya sih uh, Cuman mendengar juga Cerita dari Nenek-nenek uh, kakek-kakek Dulunya Belum terpasti. pasti karena saya kelahiran tahun heh, anak baru <gulau> Dan Pulau Seliu bukan hanya terkenal dengan penghasil kelapa Penghasil kopra se-asia Pulau Seliu juga sangat terkenal dengan buah-buahan Mungkin di antara kalian semua sudah tahu Pulau Seliu hampir Hampir Sekarang 356 kakak Hampir semua rumah itu Di depan rumahnya Ada Pohon mangga Ada pohon mangga Jadi setiap rumah itu Aduh pohonnya mangganya Banyak sekali Dan sampai sekarang Sampai sekarang pernah uh, waktu itu ada bule dari uh, Italia ada bule dari Italia uh, kita tawarkan gini dalam bahasa kita ya. kita tawarkan mes ama ya mes ya penginapan kita dengan rumah warga ternyata dia nggak mau rupanya nggak mau rupanya nginap di mes dia lebih menyukai Nginap di rumah warga Nggak tahu kenapa Dan pulau seliu Pulau seliu dulu Rumah-rumah panggung Rumah-rumah panggung Sampai sekarang Alhamdulillah Masih ada Mengapa Pada zaman dulu itu Rumahnya orang seliu itu Rumahnya orang seliu itu banyak rumah panggung. Mungkin di antara kalian semua, nggak semua sih, separuh belum tahu. Mengapa sih dominannya rumah panggung? Dibandingkan rumah uh, rumah, rumah semen, kayak sekarang, mungkin satu semennya belum terlalu ada, mungkin ya. Nggak ada jualan? Mungkin. Atau terlalu mahal? Mungkin. Tapi, uh, kalau misal kita berpikir uh, atau tahu sejarah uh, tentang Pulau Seliu, mungkin di antara kalian tahu. Karena di bawah rumah panggung, di bawah rumah panggung itu, Uh, Nenek-nenek, kakek-kakek kita dulu buat emping, <tuh> itu dia, buat emping di bawah rumah panggung. Ada kan? Kalau bisa cerita. Tek, tek, tek, tek, tek, tek. Jadi Pulau Seliu itu bukan hanya terkenal dengan penghasil kopra terbesar se Asia. Uh, penghasil mangga terbanyak, pokoknya sampai sekarang itu mangga. Pulau Seliu itu juga penghasil melinjo, penghasil melinjo, dan emping, emping dari buah melinjo itu katanya lebih enak, lebih enak katanya. Dan gini, kita pernah juga bertanya kepada uh, seseorang atau pengunjung ya, pengunjung yang dulunya, yang dulunya dia uh, katanya sering beli uh, sering beli sering beli dan oh iya iya, oke okay. iya. Uh, rupanya emping seliu itu emping seliu itu sangat sangat enak sangat sangat enak sekali mengapa demikian karena buatannya buatannya masih tradisional buatannya masih tradisional bro Dan bagi kalian yang mau tentang mau tahu tentang kelanjutan Kelanjutan tentang video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyak Share video ini sebanyak-banyaknya Dan aktifkan notifikasinya Supaya kalian tahu tentang kelanjutan video ini Karena ini masih panjang Masih panjang Oke, okay, bro? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Okay? Terima kasih, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.